diawali dengan informasi dari SCTV kembali yang mengingatkan dan tentunya memberikan kabar baik buat warga Konoha terutama jangan lupa saksikan acara SCTV Music World 2023 yang akan diisi oleh berbagai artis mancanegara dan tentunya persahabat ya artis papan atas Indonesia kita akan disuguhkan kejutan spesial. Tentunya dengan penampilan seorang Lesti kejora yang akan tampil di acara tersebut. Hari Selasa Nanti, tanggal 9 Mei 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, live di ECTV. Jangan lupa, jangan tentunya ketinggalan. Dicatat persahabat ya, tentunya tanggal dan waktunya. Biar tidak terlewatkan untuk semuanya menyaksikan penampilan yang paling dinantikan, penampilan seorang Lesti. Kita simak juga kalimat caption info yang ditulis langsung oleh admin SCTV. Selain menghadirkan musisi dan artis ternama di Indonesia, Ed Sheeran turut memeriahkan SCTV Music World 2023. Saksikan SCTV Music World 2023 Selasa, 9 Mei 2023 pukul 20.00 WIB live di SCTV Studio 6M Tech City Itulah informasi dari SCTV. resmi persahabat ya Bunda Lesti Insya akan tampil di acara tersebut Dan akan memberikan penampilan terbaiknya Dan doakan juga Persahabatia ya semoga bisa borong piala penghargaan Kita dukung penuh persahabat Karena waktunya tinggal 6 hari lagi kita buktikan kekompakan kita: bismillah, bunda Lesti, borong piala penghargaan. Kemudian, kita lihat juga persahabat, ini ada info juga untuk warga Konoha, kabar baik saat wawancara bareng Papa B. Ini mengenai konsernya, Bunda Lesti. Insya Allah, persahabat, di tahun ini akan ada konser Bunda Lesti. Bismillah, semoga dilancarkan ya. Kita selalu mendoakan apapun yang direncanakan, apapun yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Leslar semuanya lancar dan sukses. Amin. Ya, di sini juga, persahabat, ada momen lucu dari Papa B saat wawancara Kita lihat aksi Papa B di sini, persahabat ya. Kata Papa Bi di sini biar tentunya diam, persahabat ya. Langsung di pencet remote nih oleh Bapak Ambi emang ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ngakak hingga komentar pun begitu banyak sekali diberikan Di antaranya dari Shevan Skarnia85 biasanya orang bukannya pas-pasan yang lawak, ini sudah ganteng lucu lagi paket komplit katanya, aduh Masya Allah ada juga persahabat tanggapan dari Bunsli ya ya Allah itu muka beda banget sama yang awal, ketemu sekarang makin cabis Saking susunya cucuk katanya tuh Aduh, Masya Allah. Ada juga tanggapan dari Shia Loma eh? Kocak banget Bapak Mbi sampai ikutan ketawa juga lihat video ini. Emang terlihat akrab banget ya. Bapak Mbi sama wartawannya sudah kayak sohib banget nih. Kita doakan mudah-mudahan. Mudah lesti Bapak Mbi selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik. Dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Berikutnya kita lihat juga persahabat ada kata-kata bijak hari ini yang tentunya kita dapatkan. Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai memaki, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Ini kata-kata yang luar biasa juga ya persahabat ya. Pesan penting untuk semuanya. Bila menegur jangan sampai menghina, bila mendidik jangan sampai memaki, jangan meminta juga sampai memaksa. Dan memberi, jangan sampai mengongkit. Ini wajib, persahabat, ya Kita paham sekali. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang baik. Selalu saling. Tentunya menegur saling. Memberi nasihat, persahabat, ya. Dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat dan bahagia. Amin. Kemudian juga, persahabat, kita lihat di story yang di semalam. Yang mengunggah foto cantik. Ini rahasia kulit putihnya Bunda Lesti, ya pesahabat ya, minum kolagen. Wah wow, dari Vita Cineo official Banyak sekali tuh fans juga yang sudah order, kita lihat nih, aku order kolagen yang di Kak Lesti. Baru tiga hari kulitku udah putih dan strip mount, memudar. Thank you Kak Lesti, Masya Allah, berkah banget ya Bunda Lesti.